Halo bersama-sama selamat seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bami akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru seputar idola kita Untuk mengawali perjumpaan kita, pastinya ada kabar spesial yang kita dapatkan Kita lihat bersama di ungan terbaru dari Bang Ariel Wow, masya Allah banget nih vitamin bahagia yang kita dapatkan di awal kabar pertama Bang Ariel ini memposting foto terbarunya bersama baby Wow Masya Allah banget ya. Bahagianya BBL digendong oleh Bang Aril Dan kita juga salvok dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Aril Jagoan uwa ini Wow Masya banget ya Jagoan dari Bang Aril nih Uwa boril it, ya? Kita doakan mudah-mudahan Bang Aril juga selalu sehat Selalu bisa menjaga bunda dan papa BBM, Amin di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Instagram, Girney Arsukol L.Y. mengatakan Masya Allah, kesayangan kita semua Pastinya ini kesayangan kita semua ya Kita doakan yang terbaik, semoga keluarga Leslar selalu sehat dan bahagia berita berikutnya kita lihat juga di sini ada Bang spesial juga diterapkan dari Teahnovi pernah terlibat ya Teahnovi mengunggah sebuah postingan foto bareng BBL dan Bang Boril serta Lintar. Ternyata BBL dijagain oleh tim Let's Learn Entertainment wassalamualaikum Banyak yang menjaga nih BBL nya Tentunya jangan khawatir ya BBL selalu dijaga dengan ketat oleh Tehnovi, Bang Doril, dan Linta, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka persahabat ya nanti-nantinya kita mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora Rizki Bilar keluarga dan tim Leslar Entertainment berikutnya persahabat ini adalah spesial juga yang kita dapatkan kebanggaan juga persahabat ya Restorajasi milik Papa Rizki Bilar yang berkolaborasi dengan Kobas dan Kokris ini masuk TransTV Persahabat ya Ini lagi di review Persahabatnya makanan Raja Si Dalam acara bikin lapar Persahabat perhatikan Rajanya Si Ayam dan sapi super duper juicy Wow, masalah banget ya Yang belum nonton silahkan mampir ke channel Youtube Transfood Channel Persahabat ya, karena makanan Raja Si Lagi di review langsung nih Dibikin lapar Ini kebanggaan juga persahabat ya Luar biasa, mudah-mudahan usaha milik Papa Bilar Ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan pastinya Dan kegemar berikutnya juga bersahabat kebanggaan kita Akhirnya muncul juga nih, seorang tentunya lelaki ganteng Ini sih tentunya kesayangan Bunda Lesti dan kita semuanya Papa Bilar kembali menunjukkan Tentunya kehebatannya, Masya Allah banget ya Kesuksesannya pastinya Alhamdulillah berkolaborasi bersama King Banana KingBananaCrispy.id Kita makin bangga, mudah-mudahan semakin berkah barokah Dan lancar sukses selalu untuk Bapak Bilar Dan ini alasan juga bersahabat ya Bahwa Bapak Bilar tidak temani Bunda ke acara Mama Kiki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 bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.